Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman nah, semuanya Siang ini kami berada di Candi Prambanan Dan rangka mengantarkan teman-teman kita dari PT Semen Nasa Pangkep Atau Pangka Jani Kepuan Provinsi Sulawesi Selatan Yang pertama wisata kum Dan dilanjutkan ada kunjungan nanti di Humbulpong Oke teman-teman semuanya hari ini cukup panas dan persiapkan minum anda agar tidak dehidrasi dan ikuti terus uh, channel kami agar nanti bisa mendapatkan beberapa info yang mungkin bisa diambil untuk teman-teman semuanya. Matur Oke teman-teman semuanya, uh, siang ini kami tiba di pelataran, nih pelataran Candi Prambanan. Nah, untuk peselatur kami itu sedang mencari pos tempat-tempat untuk berselfie. Karena memang di sini sangat cocok untuk selfie, untuk mengabadikan kenangannya. Sehingga karena jauh dari uh, Sulawesi Selatan, mereka pada memanfaatkan momen manfaat terbaik ini untuk kegiatan selfie-nya. Oke okay, kawan uh, selesai sudah gitu. kami mengunjungi candi peramanan dan saatnya menuju ke restoran untuk makan siang Setelah makan siang nanti sholat jumat dan setelah sholat jumat kita lanjutkan menuju ke Umbul Ponggok untuk melakukan kunjungan studi uh, bandingnya di Umbul Ponggok Matur Suri teman-teman siang ini kami tiba di Masjid Agung Al-Aqsaqlaten karena ini pas hari Jumat kami dan juga teman-teman uh, tur -teman ini mau mengulasankan ibadah sholat Jumat dulu setelah itu nanti baru melanjutkan berjalan menuju ke Desa Ponggok nah Uh, selanjutnya sudah selesai, kita lanjutkan lagi berjalan menuju ke desa Ponggok di Kecamatan Pulan Kabupaten Klaten, untuk melakukan studi banding terkait dengan pengelolaan badan usaha milik desa yang ada di sana. Oke okay, Alhamdulillahirrahmanirrahim uh, Akhirnya kami tiba di Balai Desa Desa Pongkok, Kecamatan Puran Haraja Untuk kegiatan study banding. Dan perjalanan tadi kurang lebih Sekitar 2 jam dari Kota Jogja Nah ini ruangan uh, Kerja dari Staff yang ada di Desa Pongkok lumayan bagus Lumayan tertata, murid menjadi salah satu contoh untuk kita Ikuti sesuatu yang baik Ini dan sekali lagi kita masuk ke ruang utama untuk kegiatan study banding tersebut. Nah, kami sudah masuk ke ruang uh, pertemuan ataupun aula utama untuk pertemuan. Sebelum kegiatan kuliah berlangsung, ini ada coffee break ataupun snack hidangan yang diberikan uh, dari pemerintah Desa Pauh pada kami untuk uh, sajian pada siang hari ini. Jadi ruangannya lumayan bagus dan untuk percontohan desa yang punya ruang pertemuan adalah di Desa Pauh ini. Perlu kita contoh untuk kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, sebelum pertemuan dimulai, uh, sebagai pembuka ini uh, kami mau dipandu oleh Bapak kasih pelayanan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dan setelah itu baru nanti akan dilakukan pertemuan pertemuan selanjutnya untuk uh, menimba ilmu terkait dengan pengenalan dengan desa ini. nah di ada depan tadi di eh, depan tadi ada bapak lurah desa Ponggok yaitu nomor dua dari sebelah eh, kanan itu bapak kepala desa desa Ponggok Nah, kunjungan kerja sudah selesai. Kita lanjutkan lagi menuju ke tempat wisata kita, yaitu di Heha Seki View, Patok Gunung Kidul. Oke, okay, ini antri uh, untuk masuk ke Hehas View dan proses tiketing sudah selesai, tinggal masuknya saja. Kemudian nanti di sana akan menikmati berbagai spot foto yang ada di Hehas View. Nah, untuk penutup kegiatan pada hari ini, yaitu makan malam di Januastung bersama Pak Berbah Maturusun.